kalimat standar orang-orang kaya di Malaysia yang mirip ya dengan korun seperti itu percakapannya seperti itu ya mungkin guys ya. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Sebab itu, tuan. -tuan kalau sifat ujub ini dah mula terdetik saja dalam diri, buanglah cepat-cepat. Sebab itulah di sini mustahaknya ada satu disiplin Oh, ilmu dalam Islam dia panggil tasawuf. tasawuf tasawuf inilah antara disiplin yang boleh membuang sifat ujuk Allah Baik tu jangan marah orang haji tasawuf cuma yang sekarang ni dia masuk tasawuf dia jadi tak betul tu dia tak tasawuf dia tahu sauk dia sauk mana untuk guru internet mana dia sauk sini sauk sana lalat semayang Tau, shiri apa benda punya orang tasawuf ni makin jadi dekat dengan Allah bukan makin jauh dia rasa syirik pula semayang sebab sembah dinding. Dia kata, Mekah kan jauh. Ah, letih. Orang hidup pakai otak ni susah. Buang cepat-cepat. Caranya, ni kalau tuan-tuan tak masuk tasawuf boleh je. Cara macam dia ajar oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Cuma tu tasawuf juga. Antaranya adalah, kita cepat-cepat bergantung kepada Allah. Dengan beristighfar. Dan menyebut satu ayat yang Nabi sendiri pernah ajar. Wa an ukshira min la hawla wa la quwata illa billah cepat-cepatlah kau mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Bila detik saja. Ku huh, awal aku datang semayang hari ni. Bila tak sampai lagi aku sampai dulu. Dia tak cerita ke orang. Dia tak up status tapi dalam hati. Bila ada saja begitu la haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah kita kalau azan kenapakah azan Jawapan untuk haya ala salah berbeza dengan jawapan seruan yang lain. Ketika Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah jawapan kita? Allahu Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Allah. Ashadu ala ilaha illallah, kita pun ashadu ala, ash ala Allah. Ketika ashadu ala Muhammadur Rasulullah, kita pun ashadu ala Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika haya ala salah, nah, kita takkan Allah. jawab. Haya ala salah, haya ala salah, haya ala salah, dah kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Saya ni berjaya datang dengan izin kudrat ya Allah yang menggerakkan kaki saya. Walaupun petang ni saya ter makan salah makan ada go out sikit tapi Allah bantu saya dapat datang surau. Dia tak akan rasa oh, Aku ni, pergi okay, sembahyang lagi ni. Tak. Dia rasa aku pergi ni Allah yang Betul. memberi izin menggerakkan bagi kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Sebab itu Nabi SAW dia mengajar kita satu doa yang mana kata ulama doa ini juga elok dibaca pada akhir solat selain daripada doa minta jauh daripada fitnah dajjal, fitnah kubur. Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Maknanya minta kepada Allah bukan kerana kita berjaya datang surau sah pertama ni kerana kita no Allah waktu nabi doa ya Allah tolonglah supaya saya dapat terus berzikir kepadamu bersyukur kepadamu dan beribadah dengan cara ibadah terbaik kepadamu hadis riwayat Imam Abu Daud An-Nasa'i Imam Ahmad dan Al-Hakim jadi bayangkanlah segala ibadah yang kita buat takkan memiliki daya dan upaya Kecuali dengan pertolongan Allah Betul Seorang penuntut ilmu Tidak akan mungkin duduk dalam majlis ilmu Melainkan dengan izin Allah Tuan-tuan nak sombong balik belajar ke Malaysia? Kalau bukan Allah yang mudahkan urusan kita pergi ke Al-Azhar dulu Tak akan dapat kita belajar ke Malaysia. Tak payahlah nak balik ke Malaysia Ngepok jalan Anak Azhari Apa nak kata orang Urdu ni tak bagus ke? Nak kata ngaji UKM tak bagus ke? Jangan merasa diri lebih daripada orang itu sombong. Betul, betul. Kita kena ingat balik aku dulu pergi ke Mesir sebab dapat bantuan daripada zakat Selangor, daripada orang persendirian orang perseorangan. Barulah dia akan kurangkan rasa kepongekan dan kesombongan itu. Kita dapat pergi ke Mekah ke buat haji ke datang surau apa saja semuanya dengan izin Allah. Seorang guru pun tidak akan mampu mengajar ilmu yang bermanfaat Melainkan dengan izin Allah Betul. Seorang pegawai kerajaan Tidak mungkin dapat bekerja dengan cemerlang, Melainkan dengan pertolongan Allah Kita meniaga jadi kaya raya pun Kita berjaya bukan kerana kita pergi khusus Cocok kepala ke jirik-jirik nak jadi kaya Bukan Kerana ada coach, ada mentor No Kita kaya kerana Allah Jangan jadi macam karun Karun bila orang tanya Apa sebab you berjaya? Kerana saya lah dia tak, tak nak sebut pun ini daripada Allah. Saya ada juga mengintai-ngintai beberapa modul khusus usahawan jutawan yang Kita mana kita tegur, kita tegur lah. Bila sebab-bila menyebabkan awak masuk neraka, resah awak oh, tak, tak cakap. Ustaz tak pesan, ani ah, kita pesan. Betul, Dalam betul. kita nak mencipta kekayaan ataupun kejayaan lah. Biasa mereka akan beritahu kita memerlukan mentor. Kita memerlukan coach, orang yang tunjuk jalan. Mentor contoh teladan. Kita memutuskan satu kumpulan. Kawan-kawan uh, kita yang sama, servis, nak meniaga. Dan yang empat, kita ada strategi. Ah, Maka so. dengan adanya empat unsur itu, kita akan boleh jadi usahawan yang berjaya. Walaupun orang tanya, uh, Tuan, uh, macam mana saya nak pastikan, uh, saya ni penoreh getah. Macam mana saya nak pastikan getah saya ni boleh dijual dengan lebih baik lagi? Walaupun dia kata, tak apalah, buat sistem marketing yang bagus, buat FB yang bagus, kena jual getah sekarang je, kena ada FB juga rupanya. Tak apalah mungkin jawapan tu auto punya reply. Tapi kita nak terangkan pada malam ni. Next time kalau orang tanya macam mana you boleh kaya. Jawapan nombor 1 bukan mentor. Bukan coach. Allah. Sebab apa? Ini bukan ideal. Inilah punca korun kena terajam dengan Allah Ta'ala. Allah. Apa sebab? Korun. ni semua cerita dalam Quran. Korun ni Allah Ta'ala rekodkan. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi lalu kata Allah Korun lengkap dengan segala perhiasannya Atun-tun bayangkanlah TikTok gapo orang kaya, kaya kan suka tunjuk pakai baju kot dialah dengan macam-macam <laughs> malah sebut nama-nama akaunnya naik-naik bisa gini menunjukkan dia banyak kereta kereta di tengah menunggu dia pun tunjuk Bila orang kecam Oh ini kita nak berkongsi kesyukuran Ini ayat korun Standard korun punya jawapan Kita nak menunjukkan Kita appreciate kita punya kejayaan Okey dan kalimat yang biasa dikatakan Ya namanya juga istilahnya Kita bersyukur macam tu kan Ustaz Badrishah al mengatakan Itu adalah kalimat standar korun Kalimat yang biasa dipakai oleh korun Ya kan ya, Nahudzubillah kemudian qala alladheena yuriiduna alhayaatad dunya maka ketika itu kata Allah orang ramai yang pun nak jadi kaya macam Korun dia punya top fan dia peminat ah. dia menti dia dia punya subscriber dia dia punya peminat-peminat luar biasa ini pun menjerit lah bila nampak Korun datang dengan pakaian yang berhias -hias. Ya lail talanami selama uti ya karun bile lah kita nak jadi kaya macam korun semua cakap begitu Allah sama macam kitalah buka YouTube buka Facebook buka reel ke buka dalam TikTok ke gambar orang kaya beli rumah 6 tingkat misalnya Dia pun ceritalah cara nak beli rumah-rumah kita berga Bilalah aku nak dapat macam ni Sama lah, yang pengikut korun tu pun Mereka sama-sama mengatakan bahawa Ya lai tala namith lama utia korun Moga-moga kita juga diberi kekayaan macam korun Sehingga ada di kalangan peminat fanatik Dia menyambung pula Inna hu la azim Huy Beruntung dia tu Beruntung sangat korun tu Hidupnya mewah untung dia Ini Allah Ta'ala rekodkan Dalam surah Al-Qasas ayat 79 Bila lah Allah. Lantas orang pun datang jumpa dengan korun. Wartawan apa semua ya. Datang. Dia buat sidang akhbar agaknya lah ya. Orang tanya kepada korun. Why korun? Macam mana you boleh kaya? Dulu you kerja jaga kubur saja. Sekarang you boleh hmm. jadi kaya. Apa bisnes you buat? You buat forex kah? Forex. Apa bisnes you buat? Crypto kah? Crypto coin kah? Cintalah. Kami mau tahu apa rahsia. Apa jawab korun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Surah Al-Qasas ayat 78 Dia boleh jawab Saya kaya kerana saya ada knowledge Macam mana nak kaya Ilmin indi kerana saya ada knowledge Ilmu. Ilmu Apa salah kalau dia sebut Saya berjaya kerana izin daripada Tuhan Saya dulu susah Kan lebih manis Oh ini tidak Saya berjaya kerana saya Ilmin indi kerana saya ada latihan Saya pergi kursus Saya bayar kursus yang diamond yang paling mahal sekali Sebab itu saya boleh berjaya dalam perniagaan Okey Apakah kesan kepada Qarun ketika itu? Allah murka, tenggelamkan dia dalam bumi. Fa khasafna wa bidarihil ard, famakanalahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makala milal muntashirin. Maka kami tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi, maka tidak ada siapa pun yang dapat menolong dia terhadap terhadap azab itu dan tak akan dapat membela dirinya. Surah Al-Qasas ayat 81. Karun punya kaya tuan-tuan. Sampai sekarang kaya. Sehinggakan orang buat satu program dia panggil harta, mencari harta karun. karun. Sampai kat Saalam harta karun. Bayangkanlah. Walaupun dia tu di Mesir je. Tapi punyalah kaya. Sampai di Malaysia pun orang buat treasure hunting orang akan panggil harta karun. Orang tak panggil harta amat albab ke apa tak. Kayanya korun ni. Tapi dia select dia satu. Eh. Dia tak tahu menyatakan bahawa aku berjaya. Kena Allah, Dia kagum dengan diri dia. Dia kagum dia boleh buat bisnes macam-macam. Maka bila Qarul dah tenggelam dengan harta benda dia. Netizen-netizen orang-orang yang dulunya mengkagumi Qarul. Akhirnya left group. Ada yang group, Ada yang unfriend. Semua join group geng surau yang akhirnya. Semua jadi takut takutlah melengok bos, bos dia dah tenggelam dalam bumi. Allah rekodkan dalam Quran wa asbahal ladzina tamallaw makalu bil ams yaquluna waika anallaha yabusutur rizqa liman yasha'u min maka orang yang dulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti korun mereka telah sedar lalu mereka mengatakan sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikendakinya surah al ayat 82 baru sedar <laughs> Banyak nak diterangkan Tapi saya ingat Kita beri laluan dulu Kepada Azan Insya Saya dipahamkan sebentar lagi Kita beri laluan dulu Kepada Azan Insya Untuk kita nak Syiar ni Bagi berkat kampung kita Mudah-mudahan Jadi tuan-tuan kita akan sambung Kemudian Jangan ke mana-mana Kembali lagi selepas ini Allahumma sallala muhammad Dah Selesai videonya guys Dan itulah tadi ya Kan Banyak mungkin Bukan hanya orang Kaya-kaya di Malaysia, ya, kata Ustadz Bhattelisha, ini bukan hanya di negara kita, ya kan? Indonesia mau dimanapun, ya, seluruh dunia, saya, saya kira akan ada kalimat-kalimat seperti itu, ya. Terutama kalau orang di luar Islam biasanya memang seperti itu, itu karena usaha saya, karena istilahnya kepintaran saya, karena kecerdasan saya. Makanya, saya bisa seperti ini, gitu kan? Nah, tapi kalau di dalam Islam kita dianjurkan, ya, kan? Nah, ketika kita mendapatkan apapun itu itu semua berasal dari Allah subhanahu Wa ta'ala dan hanya titipan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala maka ketika orang itu sudah lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan itu karena aku ya kan itu sebab aku yang cerdas punya pemikiran punya intelektual yang tinggi sehingga aku bisa kaya raya seperti sekarang Nah itu ya Allah subhanahu Wa ta'ala tidak akan suka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada orang yang demikian, seperti halnya Korun yang diceritakan di dalam Al Qur'an yang disebutkan oleh Ustadz Badlishah tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud syukur setiap harinya, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad kita jalankan juga. Ya kita sujud syukur setelah sholat syukur kita kepada Allah karena kita diberikan kesehatan kenikmatan, rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya rezeki daripada harta tapi semua yang kita dapatkan hari ini, hari esok dan lain sebagainya maka buat teman-teman semua mari kita bersama-sama saling menasihati agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan berkah dari apa yang sudah kita dapatkan Tentunya berkah di dunia dan juga berkah di akhirat. Terima kasih sudah tengok video ini, guys! Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, dan kira ustadz ya, banyak sekali ceramah-ceramah uh, yang membuat kita itu sadar akan kita hidup di dunia ini hanya sementara dan di akhirat kita akan selama-lamanya. Mau bahagia di dunia maupun mau bahagia di akhirat, pasti. Tercapai apabila kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh